Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kebahagiaan Dan kesusahan adalah Sesuatu yang pasti dialami Oleh semua manusia Baik yang kaya Ataupun yang miskin Pasti pernah merasakannya Yang membedakan Hanyalah bagaimana cara Menyikapi dan menghadapinya Kadang-kadang ada yang menyikapinya dengan perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya tetapi banyak juga yang menyerahkan urusannya kepada Allah subhanahuwata'ala sebagaimana yang telah dikatakan oleh para ulama jika engkau mempunyai masalah janganlah engkau adukan permasalahanmu kepada makhluk akan tetapi Adukanlah permasalahanmu kepada Sang Khalik karena makhluk tidak akan dapat menghilangkan permasalahan dan kesusahanmu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan yang menimpa manusia semata-mata agar manusia tersebut kembali kepada Allah karena sudah menjadi tabiat Manusia pada umumnya Jika ia sedang bahagia Ia banyak lupa kepada Sang Pemberi Nikmat Dalam riwayat Allah sangat suka mendengar Rintihan dan permohonan Hamba yang sedang Memohon kepadanya As-Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Dalam kitabnya Abu Abu Faraj Beliau Menyebutkan satu doa Yang apabila seorang hamba memohon kepada Allah dengan doa ini Maka Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan mengabulkan permintaannya Adapun doa tersebut adalah doanya Nabi Yunus alaihi salam Yang berbunyi La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin Tiada Tuhan selain engkau Maha suci engkau Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqas radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Tuhannya dengan doa tersebut Kecuali Allah pasti mengabulkannya Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sayyidina saat radiyallahu anhu Beliau berkata Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nama Allah yang apabila digunakan untuk berdoa, pasti diijabah Dan jika dipakai untuk memohon kepada Allah, pasti diberi Yaitu doanya Nabi Yunus bin Matah Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqas Radiallahu Anhu bahwasanya Rasulullah pernah berkata, "Apakah kalian ingin aku tunjukkan Asmullah Al-Azam?" yaitu doanya Nabi Yunus, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zhalimin." Tidaklah seorang muslim berdoa dengannya sebanyak 40 kali ketika ia sakit. Kemudian ia mati maka ia akan diberi pahala dengan pahala orang-orang yang sahib. Apabila ia sembuh, maka ia sembuh dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa bacaan doa Nabi Yunus juga bisa dibacakan untuk orang yang sedang mengalami sakaratul maut. Agar orang-orang yang mati bisa membawa pahala orang yang mati syahid Menurut Imam Ibnul Qayyim radiallahu anhu Orang yang mengamalkan doa yang dibaca Nabi Yunus sebanyak 100 kali selama 40 malam Niscaya Allah akan menuntaskan segala hajatnya setiap manusia pasti memiliki cobaan hidup yang berbeda-beda. tentu manusia mempunyai batas kemampuan dan hanya bisa melewati cobaan tersebut dengan uluran tangan dari Allah subhanahu Wata'ala. Oleh karena itu sudah selayaknya seorang muslim hanya mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu Wata'ala dan tidak menyekutukannya dengan makhluk lainnya Doa Nabi Yunus sangat penting untuk diamalkan terutama bagi setiap muslim yang ingin keluar dari berbagai masalah yang sedang dihadapi termasuk masalah yang terasa begitu berat dalam hidup Nabi Yunus mengamalkan doa ini dengan bersujud di dalam perut ikan paus yang sudah menelannya Beliau berada dalam situasi yang gelap, sesak, lapar, dan haus di dalam perut ikan tersebut Doa ini diucapkan oleh Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan paus dan tinggal di dalam perutnya selama 40 hari Ketika berada dalam perut ikan, Nabi Yunus senantiasa membaca doa untuk lepas dari permasalahan yang sedang dihadapinya tersebut. Berdoa dan memohon ampun adalah satu-satunya perbuatan yang bisa dilakukan oleh Nabi Yunus pada saat itu. Mengingat perut ikan paus yang menelan Nabi Yunus tersebut sangat gelap dan sesak. Sehingga beliau merasa kesulitan untuk bernapas Kisah Nabi Yunus ini bahkan diabadikan oleh Allah Subhanahu taala Dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 Doa Nabi Yunus bisa diamalkan dengan beberapa cara Selain dibaca 40 kali ketika sakit untuk mempercepat tergapainya hajat Doa Nabi Yunus Dibaca sebanyak 41 kali Setelah selesai sholat subuh Selama 40 hari Dengan catatan Tidak boleh terputus Jika ada satu hari yang terlewat Maka harus diulang dari awal lagi Jika ada maksud penting Baik berupa urusan dunia ataupun urusan akhirat, orang-orang soleh menganjurkan untuk membacanya setiap hari sebanyak 1.000 kali. Cara berikutnya adalah dengan membacanya sebanyak 40 kali setelah selesai sholat witir. Cara ini dapat segera menghilangkan kesusahan dan mempercepat tercapainya hajat-hajat yang penting. Secara umum tujuan membaca sebuah doa yakni sebagai bentuk pernyataan seorang hamba yang mengakui kekuatan Allah yang mampu mengabulkan berbagai permintaan dari para makhluknya. Tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala menyukai setiap makhluk yang senantiasa memanjatkan doa. Dan harapan kepadanya, meskipun merasa berlumur dosa dan melanggar berbagai larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hamba berkesempatan untuk bertaubat dan mendapatkan pengabulan doa. Ketika memohon ampun, seorang Muslim harus mengimbanginya. Dengan komitmen untuk tidak mendekati perkara yang membuatnya berdosa lagi Hal ini sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Yunus Beliau menyadari bahwa hukuman yang didapat tersebut Berasal dari nihilnya tanggung jawab yang ia emban Untuk berdakwah kepada kaumnya atas kesadarannya tersebut Nabi Yunus memohon ampun yang sedalam dalamnya kepada Allah agar diberikan pertolongan bahkan jika memang harus mati di dalam perut ikan paus Nabi Yunus tetap berdoa agar dimatikan dalam keadaan syahid atau berjuang di jalan Allah dengan mengamalkan doa ini maka Allah akan menerima taubat seseorang asalkan dilakukan dengan sungguh-sungguh wallahu a'lam bissawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh